Halo lagi warga sunday sunday mager iya paling enak tuh sunday-sunday kita mager alias malas gerak ya gitu Nah sekarang untuk kali ini saya mau share ilmu memilih rumah yang future proof misalnya kita beli kulkas atau beli PC yang paling deh gitu beli PC itu kita maunya future Proof jangan kita udah milih-milih spek beli bayar mahal-mahal tahu-tahu bulan depan udah ketinggalan zaman rumah pun ada begitu ada teknologinya nah kali ini saya mau share dari sisi saya gimana sih cara memilih rumah itu supaya di ultimate future proof nah itu dia gimana caranya pertama kita lihat ya ini desain yang paling Feature Pro menurut saya orang dari segi desainnya aja udah super future ini udah kayak pesawat ruang angkasa ya luar biasa banget ini yang desain bukan saya loh yang desain ini saya ketemu ini saya ketemu di internet cuman kayaknya cocok gitu untuk untuk kita share uh, ilmunya soalnya dia udah menganut seluruh aspek-aspek rumah yang feature pro nah ini kita lihat dulu uh, desain paling luar ya ini nih ada tempat untuk service area misalnya kita ngintip ke dalam bisa cuman di dalamnya sih kayaknya kosong biasa kalau rumah baru tuh masih kosong kan belum diisi soalnya Coba kita lihat ngintip ya tuh mesti kosong Cuma ini cocok untuk service area tempat buang sampah atau security atau apalah gitu kalau garasi nggak perlu karena masa depan mungkin kita naiknya bukan bukan naik bukan naik mobil lagi mungkin kita naik shuttle terbang ter, gitu. atau mobil-mobilnya juga bisa terbang. Future proof harus itu. Terus yang paling pertama, nah kita mulai langsung ya. Yang paling pertama itu yang kita harus pikirkan adalah rangka. Rumah pun pakai rangka. Kalau rangkanya daun itu ya roboh cepat. Apalagi kalau pakai kertas nah ini rangka itu paling bagus besi ada orang milih itu besi 10 apa diameter 10 12 13 16 nah ini nih udah paling future proof ini mungkin diameternya 1 kali ini kayaknya udah paling tahan ini nih nah itu patut ditiru gitu ya terus wilayah juga lingkungannya tuh lingkungan untuk untuk rumah yang future proof itu adalah di gunung soalnya kan kita Kebanyakan keluarin emisi karbon Jadi sebentar lagi udah tenggelam dunia Nah kalau dunia udah tenggelam ya, Yang paling selamat ya gunung Jadi ini udah bener ini dia Dia bikin di gunung Terus material kedua Yang yang gak kalah penting itu adalah uh, Untuk lantai Yang paling tahan itu batu Batu itu jauh lebih kuat Daripada yang bukan batu misalnya material bawahnya pakai kayu-kayu bagus tapi nggak kuat ini juga ornamennya kaca dia kaca kaca itu silika itu abadi abadi itu silika jadi patut ditiru itu saya, saya jadi penasaran ini siapa sih yang bikin sih pinter banget ya orang Max Akos Sky aku sky Aduh susah banget ya gitu udah Abang Mak aja deh Abang Mak abang makni buatan abang Mark. Nah ini juga sebelum masuk rumah ini punya pintu yang lebar jadi kalau suatu hari hidupnya makmur terus tiba-tiba berubah jadi obesitas, jadi obesitas itu tetap bisa lewat kalau kalau dari awal aja pintunya udah kecil ya susah ntar kalau tato makmur gimana eh Nah terus ini dia siapin ada tempat kecil ya sebelum ruang masuk ada nah, lembar kecil ini, kemungkinan bisa jadi taman atau jadi tempat cuci tangan. Ingat, kan kita harus belajar dari pandemi bahwa sebelum masuk rumah itu harus cuci tangan. Bener, ini terus, ini juga uh, uh, pintunya itu besar, pintunya besar terus. Baik, pintu yang dalamnya dibagi dua pinter ini. Jadi, kalau tahu-tahu yang punya rumah nanti itu. Uh, lagi nggak akur gitu ya suasangan yang satu tinggal ke kiri satu tinggal ke kanan udah selesai jadi permasalahannya pinter dia terus ini juga disiapin di bawah ini bisa buat taman atau buat ornamen macam-macam bisa dindingnya juga putih yang ini dindingnya sebenarnya sih logam niatnya cuman ya susah mungkin dicari materialnya namanya 3D kan Terus di sini ada siapin lagi tempat, bisa buat taman juga, bisa juga buat tempat cuci tangan. tuh oh, bener ini. Terus sini di, di bawahnya ada kamar satu dua tiga. Coba kita lihat yang sini dulu ya. Oh maklum ini rumah baru jadi kok masih kosong. Ya cuman ini tukangnya pinter nih, jadi udah dirapiin semua. Biasanya mah kalau rumah baru tuh masih ada bekas-bekas kalencat cat, masih ada pada jorok itu biasanya. Ya kalau kebetulan dapat yang bagus ya rapi, datang-datang pemilik rumahnya udah rapi semua. Contohnya saya, saya itu of rapi. Kalian promosi. Nah terus ini kamar satu. Mungkin juga itu bisa jadi main hall ya, bisa jadi hall bukan main hall. Soalnya dia nggak ada jendelanya. Ini kayaknya tempat gudang. Oh, ini sangat feature proof berarti kalau emang ini gudang berarti dia siapin tiga gudang yang besar. Jadi kadang-kadang kan kita tuh kalau pas baru tinggal rumah tuh barang masih dikit. Tahu nanti barangnya banyak, bis belanja lah gitu ke oh, marketplace, belanja ke mall kemana. Mungkin kalau sekarang sih nggak bisa ke mall ya. Nah ini material kedua Terus yang di atas ini adalah kayu Kayu itu tidak terlalu tahan Tapi kalau bentuknya flooring Gantinya gampang Tanpa merusak konstruksinya Jadi ini cerdas juga dia Aduh ini mata saya sudah rabun nih Maaf ya habis naik gunung Biasa gitu kecapean sih. Ini kita masuk lagi kamar ya Nah ini ini kamar Setiap kamar sepertinya bentuknya unit Ini cocoknya buat jadi apartemen ya tapi nggak apa-apa pinter ini jadi ini ada bagian teras uh oh, bagian terasnya uh oh, sekali rumahnya gede. gede banget ya nah rumah besar itu penting rumah besar yang banyak ruangan tuh penting misalnya misalnya anda punya rumah yang ini terus anaknya banyak selamat masing-masing anak sudah siap terus ntar dia pas sudah besar ya enggak nggak tercapai cita-citanya nggak bisa beli rumah akhirnya bisa tinggal sama orang tuanya anaknya lagi jadi bisa anak-beranak di sini bisa sampai 45 turunan ini selamat future proof bener itu terus setiap kamar tuh bentuknya udah kayak unit ya sebenarnya sih nggak sih cuman ini bisa jadi uh, kloset kan kalau orang bulat tuh biasa pakai kloset ini tempat kloset bagian sepatu misalnya yang ini bagian topi kok kabur aduh-aduh biar saya kucak dulu matanya nah ada terus ini bagian apa lagi jadi emang udah dipikirin sama dia picture proof ini nah tadi itu kamar satu terus ini kamar dua kayaknya sih sama-sama yang mirip-mirip tuh mirip-mirip waduh -mirip. viewnya bagus banget Tuh, ini rumah yang benar-benar future proof dari dindingnya pun tebal jadi dinding itu jangan terlalu tipis soalnya untuk pergerakan tanah itu dia lebih tahan misalnya tebal jadi misalnya beli dinding ya kalau ada spacenya ya pilih yang agak besar lah yang agak lebar, agak gede gitu dia ini bisa menyambung dari ruangan satu ke ruangan lain berarti kalau tau tahu bocor di sebelah sana bisa langsung pindah ke ruangan yang sini tanpa harus repot-repot lagi Tinggal masuk teras Tembus Nah itu feature proof itu Nah udah Terus Ini sama ya Kira-kira sama Jadi dia, dia emang udah siapin ini Bener ini Desainnya bagus Abang Mak. Kenapa kabur banget ya Oke, kita naik lagi. Ini sepertinya bentuk kamar yang di atasnya. Ini ada berapa ya? Di atasnya, oh, sudah jadi. Ukuran dia, kamarnya ini juga bentuk kamarnya lebih kecil nih. Jadi, ini untuk adeknya. Mungkin tuh ini untuk adeknya. Kalau si adeknya, kamarnya segini. Ini yang satu bisa buat tempat tidur, yang satu lagi bisa tempat buat syuting YouTube jadi kalau udah anaknya besar tau-tau mau jadi youtuber udah siap ruangannya feature Pro gitu terus misalnya mau jadi artis gitu kan perlu bajunya banyak jadi oke okay, klosetnya bisa besar-besar orang ini bener-bener memikirkan seluruhnya dia tuh, tuh ruangan yang besar-besar kita langsung ke atas aja deh ini kayaknya banyak ini kayaknya terlalu banyak soalnya langsung ke atas ya saya lari ah lari lari lari, lari. aduh, aduh. nubruk no, oke sekarang kita ke atas lagi kita ke atas ini masih sama jadi kalau anaknya banyak ya seperti yang tadi saya bilang anaknya banyak tuh udah siap rumahnya kita lari lagi ke atas wow hebat benar-benar ini bisa 3-4 turunan beneran ini nah terus biasanya itu yang kepala sukunya itu yang paling tinggi ini mungkin ada tempat lift ya cuman mungkin saya nggak lihat kali pasti brosur sih nggak ada kelihatannya sih tempat lift oh itu juga ini ada bias-bias rangkanya ya besar tuh rangkanya tuh nah itu penting tiang-tiang kolom yang besar itu penting soalnya ya bahaya kalau nggak oh, ini paling atas nih udah nih, berarti kamarnya itu rata, dia udah mikirin misalnya orang tuanya bosan mengganti-ganti kamar juga bisa di paling anak di paling atas itu bisa buat acara, ini bisa buat event misalnya anak-anaknya ulang tahun atau udah kawinan bisa langsung di sini bahkan ada kolam berenang, jarang jarangan kan kolam berenang di atas biasa kolam berenang di bawah, mudah-mudahan sih yang perlu dipikirin mesin airnya kalau mesin airnya rusak nih repot nih naikin air ke atas Coba saya nyemprung dulu bentar wih deh enak banget deh adem waduh oke terus kita lihat lagi bagian atas itu atapnya itu dia juga feature-proof ini kan ceritanya kan dari besi ceritanya cuman ya namanya gambar 3D kan materialnya kan ya mirip-mirip aja Coba kita manjat ya kalau desainer itu suka manjat atap emang nah ini juga ada rangka besi juga ini ada ada apa namanya skyroof jadi mataharinya bisa langsung masuk ke dalam jadi hemat energi future proof itu nah ini yang mau saya bahas ini eh, pembangkit Energi, tenaga, matahari jadi matahari langsung wujud jadi listrik. Jadi listriknya hemat, soalnya kalau nggak dihematin listrik segini, kayaknya bisa beli rumah per bulan bayarnya. Jangan ya, harus dipikirin hemat. Selain bagus buat alam, juga emang lebih murah. Dah, tuh, coba misalnya saya ke bawah sih, satu-satu lantai kayaknya terlalu banyak ini. Gitu. Jadi saya saya terjun aja deh apa-apa misalnya kalau desainer sih nggak takut terjun dia kayak terjun ya waduh wah nah seperti itulah rumah yang future proof jadi semua aspeknya sudah dipikirkan oleh si abang map nah boleh ditiru misalnya punya lahan yang cukup dan uang yang fantastik untuk bikin seperti ini tapi saya sih nggak bisa, nggak sanggup saya bikin gini mah Nyuruh yang lain aja lah ya Oke oke Misalnya minat desain ini Coba tebak berapa kali saya bilang kata feature proof dari tadi Nanti subscribe ke channel ini Terus tulis di komen Atau email langsung ke saya Misalnya tahu email saya ya Oke terima kasih semuanya Selamat pagi, siang, sore, malam semoga tetap sehat selalu